Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube home Studio. Holomest Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Dalam episode ini kita kedatangan sahabat saya Marta Sutopo, founder dan CEO dari High College. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Marta di bidang IT. Halo Marta. Ya, yeah, halo Ci. Bangga yeah. banget nih Marta bisa berkenan hadir ngobrol-ngobrol di sini nih. Marta, saya kepo banget tentang awal ketertarikan Marta di bidang IT. Jadi pengen dengar cerita dari Marta nih. Oke, okay. oke. Okay, sebenarnya ini ceritanya unik sekali ya, Cia. Awal ketika saya apa namanya lulus SMA, itu tuh sebenarnya uh, saya tidak ada kepikiran untuk sama sekali ngambil jurusan IT. Wah. Jadi basic saya itu kan IPS ya, Cia. SMA-nya kita saya itu IPS yang di mana awalnya itu memang saya mendaftar ikut USM-nya itu bukan di Universitas Maranatha melainkan adalah yang memang ke arah ekonomi aku nanti lah. Nah waktu itu saya saya punya saudara kembar jadi saya sama saudara kembar saya itu sebenarnya ikut USM di salah satu universitas kita ngambil pilihannya itu antara aku atau manajemen. Nah. nah waktu itu kebetulan yang keterima itu hanya saudara kembar saya. Nah, Saya nggak keterima nih. Ya udah akhirnya saya berpikir mau ikut ke SM2 nih. Tapi orang tua saya, terutama papi saya, papi saya itu bilang, udahlah di Maranatha aja gitu. Nah saya berpikir nih, wah kalau di Maranatha, hmm, Uh, apa namanya saya kurang terlalu tertarik dengan ekonominya tapi saya ingin coba-coba nih uh, uh, awalnya tuh saya ambil IT tuh hanya ngambil orang yang sedikit gitu sedikit dan ah paling saya mikirnya tuh IT itu kayak ah paling cuman Microsoft Word Microsoft Excel hmm. gitu saya nggak sama sekali nggak ada kepikiran IT itu gambarannya oh ternyata dia tuh modding ya oh ternyata dia belajar tentang jaringan juga ya tentang AI juga, tentang data juga. Wah, wah itu dulu sama sekali nggak kepikiran sama sekali ke situ karena waktu di SMA itu tuh sebenarnya mata pelajaran yang saya paling nggak suka itu adalah komputer. Wah, oh makanya saya ini lucu juga sih. Makanya, ya. wah, nggak tahu kenapa waktu itu pas karena nggak keterima di salah satu univers universitas itu. Jadinya, saya pikirannya itu ke sana gitu, tapi... Kata papi saya saya sempat ngomong ke dia katanya bahwa saya bilang bahwa nanti di masa depan IT itu akan kepakai. gitu semua orang akan beralih yang dimana eh, yang sebelumnya itu adalah sistemnya masih ya manual lah, masih kayak konvensional sekarang udah mulai ke eh, apa namanya ke arah sistematis ya nyatanya apa yang sepuluh tahun ke... eh sorry eh, tiga tahun kemudian 13 tahun sebelum yang saya sudah sampaikan itu ternyata terbukti banyak sekarang di tahun yang sekarang ini banyak teknologi-teknologi yang sudah mengarah ke data udah mengarah ke website semuanya e-commerce semua untuk dari dari yang jualannya harus buka toko sekarang sudah bisa hanya pasang iklan eh, sorry pasang produk di salah satu e-commerce jualan udah tinggal dikirim semua udah udah dipermudah gitu kan oleh teknologi nah nah itu awal mulanya cerita saya tentang kenapa saya masuk IT Herta <laughs> gitu. nyambung dengan waktu menjalani masa-masa jadi mahasiswa ya suka dukanya gimana nih waktu kan udah tahu jurusannya tuh sebetulnya bukan yang awal banget ingin dituju ya nah, suka ya, duka betul. waktu jadi mahasiswa atau gimana nih Wah, suka dukanya. Nah, yang lucunya itu waktu pas saya kaget itu di hari pertama saya masuk kuliah itu sudah eh, apa namanya pelajaran tentang eh, basic programming. Basic pro. Iya, <laughs> jadi basic programmingnya, wah, apalagi bahasanya sih kan? Iya. Yeah. Wah sih, aduh, saya aja. Waktu pertama kali aja, ini tuh apa? Perintah apa? Kenapa harus ngejalanin ini? Kenapa harus uh, nulis print F? Eh, terus, uh, saya udah lupa bahasa sih, pokoknya kayak gitu-gitu untuk nge apa ya? Sesuatu yang mudah, tuh tapi tetap masih nggak ngerti gitu sih. Itu dukanya cuman karena saya tipikal orang yang uh, harus terus, terus, terus tetap majulah jangan sampai menyerah kayak gitu jadi eh, eh, dukanya intinya kalau misalnya saya ya sebagai apa namanya sih sebagai mahasiswa yang kaget dengan programming itu saya akalnya adalah saya cari orang ini siapa nih di kelas saya yang pintar programming nah itu di situ saya minta bantuan orang supaya belajar jadi benar-benar belajar belajar apa eh, belajar bersama-sama gitu jadi ketika ada dosen yang ngasih tugas bukannya kita yang copy paste tapi saya tapi saya malah bilang e, mau enggak e, kita belajar bareng-bareng nih nah saya selalu banyak tanya ini kenapa bisa begini ini kenapa begini kenapa harus begini kayak gitu. jadi jangan intinya jangan apa ya kan walau, kalau walau dosen kan hanya tahunya, oh bagus oh oke okay. bisa jalan Terus ini tuh copy paste atau enggak kan? Nah kalau saya tuh lebih ke... Saya mau mengerti gitu, Ci. Gitu. Di semester 4 itu ya, Ci. Saya tuh sempat ada berpikiran, wah saya mau pindah jurusan nih. Karena banyak kan anak-anak yang dari semester 1 yang jumlah IT-nya itu eh, sekitar 200 ya. 200-an untuk awal-awal maba tuh. Waktu angkatan saya. Cuman, pas di semester 4, itu tuh udah tinggal 180. 80 atau sekitar 100 orang. Terus semakin kesini semakin, wah kok semakin sedikit kok, semakin banyak orang yang udah pindah jurusan, ada yang pindah ke ekonomi, ada yang pindah ke sastra, atau ke dokter gigi, kayak gitu-gitu kan. Wah saya mikir, waktu itu saya sempat berpikir untuk menyerah ketika saya, waktu itu saya gak bingung nih, apa sih OOP gitu kan, apa sih ini gunanya apa gitu, terus ngapain belajar basic programming kenapa nggak langsung bikin aplikasi desktop kayak Java kan ada desktop ya udah bikin insert nama, nomor telepon dan lain sebagainya udah insert ke database kenapa harus ada uh, basic programming gitu nah saya baru sadar tuh ketika di dunia kerja sih oh ternyata dunia kerja tuh perlu gitu adanya basic programming itu tuh saya baru kepikiran ketika saya udah lulus jujur uh, saya baru bisa basic programming tuh setelah lulus di dunia kerja sih karena dituntut gitu dituntut dituntut untuk berpikir kalau di apa namanya di kuliahan ngerti tapi nggak sampai yang eh, gimana gimana gitu sih gitu jadi sebenarnya teman-teman bisa belajar logika untuk memecahkan masalah suatu masalah yang simpel-simpel dulu aja ya itu ada Website namanya itu hackering, gitu hackerink, uh, hackerink.com. Hackering Mungkin nanti Cimery akan uh, kita taruh di deskripsi. Itu. Ya. Okay. itu bagus banget sih untuk latihan logika kalian, dan uh, pengimputan atau misalnya bahasanya tuh beragam: ada Java, ada Go, ada JavaScript, bahkan. Uh, SQL aja juga bisa gitu e, Tentang kita mau mengasah kemampuan kita mengenai SQL. Itu ada gitu. Jadi di situ bagus banget. Udah langsung keluar juga hasilnya seperti apa, salahnya di mana, ketika. Sama dia itu nggak mementingkan masalah result. Jadi dia ada kondisi. Jadi kalau kondisinya seperti ini nanti e, apa namanya, lolos atau enggak nih? Kalau enggak lolos berarti kita pikirin nih. Berarti kita harus kasih kondisinya seperti apa. Seperti itu sih. Itu sih. Kalau buat Marta, gimana caranya supaya kita penasarannya itu nggak bisa habis Aduh. <laughs> jadi selalu pengen nyoba gitu. Selalu pengen cari tahu lagi, cari nyoba lagi ke Kan kadang kalau ketemu mungkin bug atau error, kan kita jadi, ah apa sih ini, enggak tahu benerinnya gimana, pusing. Nah, supaya kita tetap terus penasaran tuh gimana kalau buat mata? Nah, kalau saya ketika nemuin bug, terus seharian nih nggak ketemu bugnya di mana kan? Kalau saya pasti istirahat dulu sih. Otaknya tuh bener-bener diistirahatin. Nggak tahu kenapa setelah istirahat, otaknya tuh langsung fresh gitu sih. Bener-bener, mm -hmm. oh salahnya di sini, oh harusnya seperti ini. Dihitung lagi. Uh, logikanya yang benar kayak gimana, oh seperti ini, kayak gitu sih. Jadi ketika kalian atau teman-teman yang lagi ngoding terus nemuin bug terus sampai, sampai seharian nggak ketemu, jangan dipaksain lah. Karena itu percuma gitu. Kalau itu Berarti... selalu penasaran terus, uh, itu sebenarnya tergantung diri masing-masing diri sih sebenarnya. Karena memang saya tipikal orang yang selalu penasaran sih, misalnya tahun ini banyak perusahaan yang beralih atau migrasi jadi isinya lebih ke apa ya baca-baca hmm. tren-tren sama saat ini itu perusahaan tuh teknologi lebih kemana nih sekarang nih nah pelajarin yang itu nah, terus apa nih yang menarik dari bahasa ini kenapa perusahaan, banyak perusahaan yang migrasi nih dari apa bahasa yang lama ke bahasa yang ini gitu nah itu dicari tahu sih kayak gitu nah dari situ barulah coba-coba intinya ketika kita belajar tuh jangan cuma hanya baca aja tapi benar-benar dilakukan jadi ketika dilakukan itu nempel di otak sih gitu oh seperti ini oh seperti ini nanti lama-kelamaan jatuh cinta sih sama bahasa ini gitu wah wow. <laughs> ini buat yang ta, TA ya jangan dikejarnya di akhir-akhir udah deadline Nggak bisa kepikiran untuk benerin bug-errornya. Jadi harus disusun langkah strateginya supaya lulus TA-nya juga bisa tepat waktu. iya Oh ya sama sebenarnya juga saya kaget nih, Ci. Uh, ini saya cerita pengalaman saya um, yang tiba-tiba saya diundang untuk share. Share something about Android. Karena hmm sebenarnya cerita saya setelah saya lulus tahun 2014 itu memang uh, saya sudah punya tujuan Ci. yang penting harus ada tujuan nih. awal uh, waktu saya skripsi saya mikir uh, gimana caranya ketika saya lulus uh, dengan Ed sarjana eskom itu tuh benar-benar kepake hmm. jadi maksudnya nggak hanya sekedar lulus dapat sarjana gitu kan banyak orang yang habis sarjana eskom tapi beralih uh, haluan uh, pekerjaan yang maksudnya cia uh, itu sayang banget sih sayang banget sayang karena saya tahu uh, kurikulum uh, kurikulumnya materinya uh, dari it maran itu benar bener-bener kepake gitu bener-bener kepake di dunia kerja Walaupun hanya basic, ya sih. Tapi, kepake dari situ. Saya waktu saya kerja aja, saya mikir, "Wah, ini kepake banget nih di dunia kerja, walaupun simple atau basic." Sisanya, ketika dunia kerja, ya, kita uh, gali-gali sendiri, uh, upgrade lah skill kita. Nah, uh, waktu saya skripsi, ketika saya bilang, uh, "Wah, saya harus tetap kerja di dunia uh, IT nih, nggak boleh." melenceng uh, ya udah dari dari lulus saya waktu itu pertama kali kerja di mayora sebagai ya walaupun it sap bw ya sap saya sebenarnya jujur nggak pernah megang sap gitu apalagi yang bisnis warehouse wah saya nggak ngerti tuh nah tiba-tiba bos saya tuh ngasih saya kerjaan yang nggak sesuai job job di saya gitu uh, waktu itu tuh awalnya python Wah, kaget loh, Python. Saya nggak ngerti Python, padahal kan lulus kemarin. kan cuma diajarin antara sih? Waktu itu saya ngambil jurusannya ke Java, ya, Ci. Jadi antara C atau Java gitu. Tapi penjurusannya saya lebih ke networking. Jadi kayak, hmm. "Wah, kenapa saya ngambil penjurusan networking? Karena dulu tuh saya udah menghindari programming, Ci." Gitu, networking. "Wah, digampang gampang nih. Oh, nggak "Enggak saya lebih suka networking Nah, tapi ketika..." Udah di dunia kerja, harus dituntut untuk ngeberesin ini, ya itu bener-bener logika doang ya, ya. Wah, panas otak saya Ci, panas. Tapi ya intinya saya nggak menyerah, gitu. Jadi bener-bener ah, saya harus buktiin, nggak, nggak bisa nih. Saya tiba-tiba nyerah, atau dalam masa probation tiba-tiba mundur, nggak bisa. Karena saya malu, gitu. Saya nggak mau nama saya malu, gitu. Jadi yang intinya kita harus terus terus terus terus berjuang gitu, jangan sampai menyerah. Setelah itu ya sampai sekarang keterusan di uh, programming ya terus-terusan programming walaupun yang tadinya seperti itu bolak-balik antara ke Android atau misalnya mobile mobile Android, saya pernah nyoba mobile, mobile Android yang pakai Java, pakai Kotlin, bikin iOS juga apps gitu. Flutter juga. Pakai, wow. Kena. Uh, back backend-nya juga pernah pakai Java, pernah pakai pakai Ruby, pernah pakai Golang, pernah pakai Python itu. Front-end-nya pernah pakai ya kalau HTML CSS JavaScript itu uh, basic. Basis. Yang framework-nya saya pakai VueJS. Nah, itu juga saya pernah nyobain semuanya gitu. Wow. Dari database-nya juga ada yang NoSQL sama SQL. SQL-nya itu PostgreSQL, MySQL. Uh, ya dua itu sisanya no, kalau yang no SqL itu lebih ke MongoDB. jadi benar-benar dipelajarin semuanya gitu cuma ya mungkin karena udah semakin umur semakin pengen saya tuh eh, pengen fokusin sebenarnya lebih ke arah eh, mobile sih sebenarnya pengennya difokusinnya ke arah situ jadi seperti kayak kita eh, seperti kayak dokter ada dokter umum nah kalau mau di spesialisin ya kita harus spesialnya di mana gitu jangan ngambil sana ngambil sini ngambil sana tapi kurang gitu maksudnya kurang dapat lah cipitinya Ci, uh, ilmunya atau pengalamannya karena saya kurang bagus juga sih sebenarnya cik kalau misalnya kita menguasai bahasa semuanya tapi hanya belum terlalu gimana gimana lah istilahnya jadi saya lebih pengen fokusinnya sebenarnya di kotlin cuman uh, saya dapatnya yang di backend, jadi yang masalah juga sebenarnya sih gitu tren banget Marta. Waktu selama belajar kan jadi macam-macam yang dipelajari itu bagi waktu belajarnya gimana, Marta? Oh, iya. Yeah. Kan banyak nah, banyak yang uh, belajarnya mandiri kan? Enggak semua bahasa dipelajari waktu kuliah kan. Betul, betul. Nah, Marta membagi waktu-waktu belajarnya gimana? Nah, kalau saya tipikal orangnya learning by doing, Ci. Hmm. Jadi dari project dari dari project yang kita terima itu kita baca. Oh. Si apa namanya? Proyek ini pakai bahasa misalnya Golang. Nah, eh, dari Koleng, itu ya saya cuma belajarnya bahas-bahasanya aja, Ci. Balik lagi kan logikanya udah punya. Jadi hmm. sebenarnya mentransform bahasa kan gampang ya dari misalnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu kan. Kita hanya belajar bahasa Inggrisnya karena kita udah tahu Fungsi si if ini ya untuk ini. gitu Cara menggunakannya apa? Tinggal kita cari tahu format penulisan if itu seperti apa kalau bahasa ini. Kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu textile. Paling yang perlu dipelajari itu adalah ketika levelnya udah tinggi atau udah bukan fresh graduate lagi levelnya, itu belajar yang namanya arsitektur. Jadi, udah nggak belajar bahasa lagi. Jadi gimana caranya Code kita enggak smell code lah. Smell code itu lebih ke arti enggak berantakan gitu. Mm. Lebih object oriented, terus arsitekturnya pakai apa. Cara kita harus tahu uh, lempar data di dalam codingan itu kemana-mana aja kayak gitu sih. Lebih ke sana. gitu. Kalau itu kayaknya ada di pola desain atau enggak dapet ya? Marta dulu. Uh, kayaknya ada sih, cuma. Nah, tapi waktu itu saya nggak ngerti, nggak ngerti itu tuh apa. Karena masih belum ngerti gitu. Tapi ternyata itu berguna sih, berguna. Gitu. Jadi perajakan pengalaman real di setelah lulus tuh, yang malah jadinya membuat mengerti. Oh, ternyata dulu di kuliah tuh belajarnya itu gitu ya. Ah, iya betul, betul, <laughs> betul Ci. Yang sebenarnya udah diajarin gitu sama uh, di, di Maranatha gitu. Tapi karena memang kita sebagai mahasiswa atau mahasiswa yang masih apa sih ini, apa sih itu. Coding basic programming aja masih kurang gitu. Jadi apa sih ini, apa sih itu kayak gitu. Teman-teman, Marta ini adalah founder dan CEO dari High College. Nah Marta, apa sih High College itu? Cerita buat kita semua dong. Oke, okay. nah sebenarnya High College ini tuh lebih ke startup company yang dimana itu bidangnya di dalam education, IT services dan IT consultant. Nah kenapa saya buat uh, company uh, startup company ini karena saya melihat tuh sebenarnya potensi orang-orang yang mau belajar tentang programming itu tuh banyak sih. Jadi uh, gimana ya banyak tapi uh, terkendala dengan masalah biaya kan. Jadi nggak semua orang bisa apa namanya belajar programming Dan saya tuh selalu memotivasi ke, kepada orang-orang yang memang ini loh, IT itu penting loh. Di masa depan ini IT itu sangat dipakai gitu. Bahkan kalau kita lihat, kalau misalnya kita flashback gitu ya. Atau kita lihat deh sekarang. Sekarang aja jalan tol udah mulai yang awalnya pakai orang kan. Pakai orang yang tiket beli. Eh, apa namanya bayar tol ada orang kan sekarang udah pakai mesin, nah ada pelangnya kan, nah tapi sekarang nanti akan ke, apa kedepannya itu akan yang namanya udah nggak ada mesin nggak ada pelang tapi udah langsung jebret-jebret, cipret yang udah nggak ada ngantri lagi di pintu tol gitu jadi nah dari situ orang tuh harus apa ya namanya harus sadar tentang betapa pentingnya IT itu apa namanya Jangan lagi berpikiran, IT itu susah. Nah, susahnya tuh gimana gitu?" Kan, susahnya itu ya, kita maksudnya gimana ya? Setiap pembelajaran itu sebenarnya nggak ada yang susah. yang penting kitanya ada niat untuk memang mau maju. Itu mau belajar, kalau misalnya mau belajar, nah cari mentor yang memang benar-benar bisa ngajarin seperti itu. Nah, itu kenapa uh, saya mau... Uh, apa namanya? Membuka atau membangun startup company di bidang education seperti itu. Wow, keren banget nih ya. Kalau selain di High College, ada kesibukan apa lagi nih Marta? Banyak nih okay. kesibukan teman-teman, kita harus <laughs> dengan cerita ya, Marta. Jadi, ya, okay. uh, jadi High College itu, uh, kan saya foundernya dari High College itu, nah sebenarnya saya punya kerjaan full time yaitu di si cepat jadi si cepat itu kan ya kalau kalian tahu kan pasti sebuah perusahaan logistik ya yang sekarang udah dari tahun ini itu dia udah kalau misalnya di startup itu kan ada level level dia udah unicorn kan kalau setahu saya gojek atau grab itu kan udah decacorn jadi intinya kalau misalnya kalian mau buka apa mau bikin startup kan pasti ada yang namanya level levelnya mulai dari seed sip terus pokoknya eh sorry bootstrap seat, terus series a series b series c series dan lain dan seterusnya lah nah kalau di cepat ini saya sebagai senior backend developer dan ya lagi lagi bahasanya itu saya memakai bahasa goleng di situ dan ya ya di dimana saya memang selalu belajar belajar-belajar lalu terakhir sebenarnya saya ada kasih terakhir tuh kesibukan part-time di malam hari itu ada saya bikin aplikasi Android itu untuk sekolah jadi dia tuh lebih ke arah apa namanya bikin uh, aplikasi untuk guru sama aplikasi untuk uh, murid. Nah, itu ada satu perusahaan yang namanya Paidea. Tapi itu sebenarnya udah saya saya udah mengajukan resign. Nah, menurut saya saya udah capek banget. <laughs> Jadi saya mending lebih fokusin ke bisnis saya sama yang full time ini, gitu. Tapi kalau untuk yang menariknya adalah untuk yang aplikasi murid ini sama aplikasi guru ini saya belajar banyak karena uh, ternyata guru itu ketika orang mau menilai sesuatu dia tuh harus punya namanya lesson plan, rubrik, RPP dan lain sebagainya lah kayak gitu. Dan di mana nanti si aplikasi guru ini akan berkomunikasi dengan murid. Jadi ada fitur chatting diskusi, diskusi antara guru dengan murid itu sendiri di per setiap kelasnya dan setiap mata pelajarannya seperti itu. Berarti high college dan aplikasi yang dibuat berhubungan dengan uh, mentoring, tutoring, ngajar gitu ya Marta? Iya, betul. Ini hawa-hawa menjadi pengajar. <laughs> Pengalamannya banyak banget. Kalau bahasa pemrograman yang disukai apa nih Marta? Kan jadi senior developer. Kalau yang sekarang saya lebih suka bahasa Kotlin sama bahasa Golang. Oh, kalau menurut itu lebih ke back Kotlin itu lebih ke Android native-nya. Gitu. Jadi, dari nggak suka IT, sekarang malah ini ya. Jadi, eh, apa namanya? Jadi, developer banyak. untuk aplikasi-aplikasi. Jadi, kalau waktu kuliah bingung-bingung, sekarang tidak bingung lagi. Bahkan nah. jadi jagoannya nih, teman-teman. Ya, <laughs> ya. pengalaman mata udah banyak banget. Jadi, kira-kira kalau -kira hmm. dihitung berapa tahun ya, mata? Sampai saat ini, 2021. 7 tahun 7 tahunan ya. Ada tips kah buat para mahasiswi nih? Saya fokusnya ke mahasiswi. Para wanita oh. yang mungkin supaya tertarik di bidang IT, nggak takut menghadapi coding-coding gitu yang, aduh ini apa, gitu. Ada tips nggak hmm. nih, Marta? Oke, okay. yeah. siap. Uh, sebenarnya tipsnya adalah kalau untuk yang programmingnya, itu tipsnya adalah kalian harus tahu tentang um, logika, basicnya adalah basic programming logika yang dimana yang udah diajarkan oleh uh, IT Maranata gitu. yang dimana di awal-awal kan sebelum kita belajar tentang OOP itu kan pasti atau database itu kan pasti belajar tentang if if itu apa, cara penggunanya apa, cara ngeprint seperti apa. nah itu dulu gitu. nah setelah itu kalian menguasai cara looping cara bagaimana cara gimana caranya uh, mengimbang-implementasikan looping itu seperti apa, for itu seperti apa, while seperti apa, kapan pakai for, kapan pakai if. Nah, kalian harus belajar yang namanya soal-soal basic programming yang dimana buat apa namanya uh, memecahkan so permasalahan soal-soal simpel-simpel masalah lah. kayak gitu itu banyak sih di internet misalnya kayak biasanya kan terkenalnya adalah gimana cara bikin segitiga siku-siku, segitiga terbalik dan lain-lain lah kayak gitu nah itu kan apa ya kita itu dengan bikin segitiga aja itu tuh kita ngitung gitu gimana caranya bisa bikin segitiga berarti itu tuh dihitung nah ketika di dalam segitiga gimana caranya di tengah-tengahnya itu ada angka nah itu kita dihitung nah itu latihan itu dulu Ci uh, pertama-tama ketika kalian udah menguasai atau teman-teman udah menguasai basicnya gitu ya sebenarnya bahasa itu tuh bisa dipelajari gitu if bahasa kotlin ya udah if tapi formatnya mungkin agak sedikit beda dengan yang namanya kalau kotlin itu if dalam kurung apa dibanding sama apa nah kalau goleng, cuma if nggak pakai kurung gitu cuma sama apa dibanding sama dengan sama dengan apa nah intinya itu gitu jadi bahasa itu bisa dipelajarin yang penting kalian udah punya basic cara gimana caranya menyelesaikan masalah hal-hal yang simpel gitu seperti itu jadi jangan dianggap remeh basicnya karena itu dibawa terus ya untuk bahasa pemrograman apapun ya betul-betul Oke, okay. sebagai penutup, mungkin ada pesan-pesan dari Marta untuk generasi muda seperti kita agar terus belajar dan berkarya. Apa nih pesan-pesannya dari Marta? Oke, okay. um, pesan-pesan dari saya itu adalah uh, terus berusaha untuk belajar. Jangan pernah berhenti belajar ketika kalian sudah uh, lulus. Jadi jangan pernah menganggap ketika kalian lulus itu kalian terbebas dari uh, sekolah atau pendidikan atau ilmu dan jangan sampai kalian merasa ilmu kalian seketika lulus udah cukup gitu no, karena IT itu perkembangannya sangat cepat gitu ketika kalian sudah misalnya tahun ini kalian punya ilmu A nah di tahun ke depan itu udah ilmunya beda lagi kalian tuh harus selalu upgrade uh, your skill atau your uh, keterampilan gitu jangan sampai merasa cukup uh, ilmu kamu gitu dan yang kedua adalah, ini buat teman-teman yang mungkin, nggak cuma TA ya, sih mungkin yang dia lagi belajar di kuliah IT dari dari semester 1 mau sampai semester 8 itu. Intinya, kalian harus, intinya jangan pernah menyerah, dan selalu ingat kenapa kalian mengambil IT. Ketika kalian, apa namanya, ketika kalian ingin menyerah, Ingat, gitu. Kenapa kamu memulainya? Istilahnya seperti itu, karena e, untuk menjadi orang yang bisa e, melewati masalah itu, itu adalah orang yang harus melewati sebuah proses. Seperti kan, proses itu semuanya nggak akan instan, tapi proses itu e, kita bisa lalui, kita bisa apa namanya, bisa jalani e, dengan kita berusaha dan bekerja keras seperti itu terima kasih banget Marta. Saya jadi secara pribadi terinspirasi banget dengan pesan-pesan dari Marta ya. Terima kasih Marta sudah berkenan hadir untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di sini. Semoga ini menginspirasi terutama untuk teman-teman kita yang wanita juga ya. Jangan takut untuk mainan di bidang teknologi menjadi wanita yang berperan di bidang teknologi. Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video video lainnya hanya di channelnya. Kamu yang video, terima kasih. Terima kasih, mantap!